Di antaranya orang yang menggunakan sunnah selama 40 hari dia menjadi walinya Allah 40 hari. Apa contohnya? yang Sampai sarungan puluh dino, kopian, sarungan pakai bajunya Nabi Muhammad 40 hari istiqomah Mudah-mudahan menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi eh, jangan terus Kita ini pengen jadi wali Terus mengkelaskan diri Faham? Maksudnya mengkelaskan diri Jadi saya ini adalah golongan orang yang ini orang, Yang sifatnya tinggi lah Udah-mudah kayak gini nih Orang-orang yang mengkelaskan diri oh, majelis saya ini majelisnya orang-orang top ndak ada yang bisa datang majelis saya ini kecuali ini apa ini yang mudah-mudah kayak begini beda, majelis kita dengan majelis orang lain itu beda majelis kita itu majelis yang diketahui oleh banyak para wali majelis kita menggolongkan diri para wali itu yang humul kalau memang mengatakan humul itu orang yang sama sekali tidak pernah menceritakan dirinya atau majelisnya ndak mau, marah dia jangan ngomong majelis saya mulia jangan menyebut nama saya itu orang-orang yang humble modelnya kayak begitu, jadi kalau ceritanya nih, untuk majelis kita, cerita nih, ada kayak begitu. ya ini modelnya uang sing bulat-bulat ya, tak tau otaknya, entah udah, kalau penuh geduk-geduk, gak ngerti pas umpamanya. Begitu, ketika munggah, udah terkait, makanya kayak nggak jadi bulat. Hati-hati, kita jangan sampai uh, terikat atau terbius dengan sifat-sifat mereka yang terhasut. Ya terhasut dari pemikiran-pemikiran yang ingin mengangkat dirinya sendiri wah tuh nafsu ingin mengangkat dirinya di hadapan manusia autobilah maka jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang uh, ujian ingin ujiannya manusia ingin dinilai mulia oleh manusia hindari daripada hal-hal yang semacam itu maka mereka di zaman ini di zaman ini mereka yang memang menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan ilham pengetahuan khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis la tazal taifatun min ummati zahirina ala alhaqqi la yaburruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa ala dzalika mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala yaitu dikatakan la ta min ummati. akan selalu ada siapa mereka di tengah-tengah umatku suatu golongan yang muncul dalam kebenaran itu kalau kita mau tahu wali wali nya Allah di zaman ini sopa wali wali itu ketika orang yang berani mengatakan hak di zaman ini ini hak yang saya sampaikan, laumata laim walaupun dia dicaci walaupun dia dimaki walaupun dia disudutkan walaupun dia mau dibunuh walaupun dia mau diculik walaupun dia dinista, walaupun dia dimaki-maki gak peduli tetap mereka ini berkata yang hak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapan? sampai datang ketetapan Allah dan mereka masih tetap dalam pendirian mereka ini zaman ini zaman yang kita sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batin, mana yang benar dan mana yang salah kalau kita ingin tahu siapa mereka Imam Syafi'i mengatakan orang yang benar di zaman ini, orang yang paling sering dimusuhi, orang yang paling sering dinista, orang yang paling sering difitnah dan orang yang paling disudutkan di berbagai daerah. Di berbagai daerah dia dinista, di berbagai daerah dia difitnah karena berkata yang hak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah <tuh> Ibnu Maryam min ummati hum Wa dikatakan oleh uh, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam akan datang seperti anak Maryam yaitu Nabi Isa. Aisyuatullah Salam pasti akan mendapatkan orang-orang besar pelarang umatku mereka hawarin. Siapa mereka penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala? Itu adalah salah satu sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka senantiasa. Menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, menggunakan pikirannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak menginginkan bayaran, dan mereka tidak takut ancaman, dan mereka tidak tahu, tidak takut kehinaan, dan mereka tidak takut daripada hal-hal yang akan mencederai dirinya. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, berhati-hatilah kita dengan sifat-sifat yang tidak ditentukan oleh Allah. Karena Allah ini telah menghembuskan fitnah Mentakdir fitnah Allah telah mentakdir fitnah Yaitu fitnah ini adalah bukan fitnah, itu ujian yang dimaksud Fitnah itu artinya ujian, cobaan Ini cobaan besar bagi negara kita saat ini Yang mana negara kita Sudah mulai diadu domba antar umat Nabi Muhammad Kita sudah tidak tahu Mana yang hak dan mana yang batil bingung umat ini bingung kasihan umat ini. Apa sebab karena ini memang yang disabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Apa sebab ini semua adalah ulah ulama su. Ulah ulama su. Siapa ulama su? Mereka yang berdakwah untuk rupiah. Mereka yang berdakwah untuk menggapai proposal. Mereka yang berdakwah ingin mencari bayaran. Mereka yang berdakwah hanya ingin mendapatkan rupiah dan dolar. Mereka yang ingin mengangkat dirinya dan golongannya. Ingin menyelamatkan dirinya dan golongannya. Tanpa menghiraukan yang telah disariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Mereka gak peduli. Yang penting saya selamat. Yang penting golongan saya selamat. Yang penting umat saya selamat. Yang penting majelis saya selamat. Yang penting... Segala sesuatu yang sifatnya duniawi dia akan korbankan dan dia akan merespon. Tapi kalau sifatnya ukhrawi, pembelaan masalah ukhrawi dia enggak ikut-ikut. Apa contohnya? Yaitu orang-orang yang hamiyatul jahiliyah. <tuk> Apa itu hamiah? Fanatik golongan. Apa yang dimaksud mereka dengan lantang ketika organisasinya dihina? Mereka yang lantang ketika partainya dihina, mereka yang lantang ketika keluarganya yang dihina. Kalau keluarganya dihina, kalau majelisnya yang dihina, kalau organisasinya dihina, dia akan berkata dengan lantang, "Tapi tatkala Allah dihina, dia diam; tatkala Nabi Muhammad dihina, dia diam; tatkala Al-Quran dinista, dia diam." Ini golongan ulama. Suh. Tidak ada pembelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pembelaan kepada Al-Qur'an. Naam. Nabi Muhammad itu memang rahmatan lil alamin, tetapi jangan digeneralisir. Rahmatan lil alamin ini untuk memaafkan orang-orang yang menista agama. Ketika agama kita difitnah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ketika agama, ketika Al-Qur'an difitnah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Loh, Ketika Rasulullah dihina engkau mengatakan rahmatan lil alamin, ketika Al-Qur'an dihina mengatakan rahmatan lil alamin. Nanti tatkala orang tuamu dibunuh juga katakan rahmatan lil alamin. Tidak bisa seperti ini. Makanya kalau sifatnya itu adalah dunia, dia akan merespon kalau yang kena hartanya, kalau yang kena adalah keluarganya, kalau yang kena adalah ormasnya, kalau yang kena adalah partainya dia akan kembali berjuang tetapi tatkala yang kena adalah yang dihina adalah Al-Qur'an Allah dan Rasul-Nya dia diam saja. Ini nyata ini. Jadi makanya jangan mengeneralisir ayat Allah Subhanahu wa taala mentakdir Nabi Muhammad yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin harus dirujuk dengan 23 tahun masa kenabian. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Iya, tapi Nabi Muhammad juga memotong tangan. Nabi Muhammad itu memotong tangan. Nabi Muhammad juga melakukan rajam. Rajam orang ditimbun di dalam tanah Dilempari batu sampai mati Loh mana rahmatanillah alamin Loh katanya rahmatanillah alamin Loh Nabi Muhammad memotong tangan Loh Nabi Muhammad mengatakan uh, Mensyariatkan kisos Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk digantung para begal Begal itu hukumnya digantung Dan Ditempatkan di tengah kota tengah nalun, Dan dibiarkan selama tiga hari tiga malam Baru dikubur Itu hukuman untuk para begal Itu syariat ini Termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mereka yang tarku sholat, mereka yang meninggalkan sholat, harus dipotong kepalanya. loh Katanya, "Rahmatan lil alamin." Lalu ada ayat-ayat yang demikian. Nah, makanya jangan mengeneralisir daripada ayat rahmatan lil alamin harus merujuk dengan masa nubuah selama 23 tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, jangan langsung. Ber bertindak, oh ini potong tangan, oh ini dirajam. Jangan. Nabi Muhammad juga mengajarkan rahmatanil alamin. Lihat. Tidak boleh memerangi orang-orang kafir. Tidak boleh memerangi orang-orang munafik. Ada orang kafir, itu dilindungi oleh Rasulullah. Sebagian anak yatimnya Nabi Muhammad itu orang-orang kafir. Orang yang bukan Islam. Anak yatimnya Nabi Muhammad. Bahkan janda-janda yang diurus oleh Rasulullah, itu banyak yang tidak beragama Islam. Dari kalangan majusi, dari kalangan Yahudi, mereka itu yang ditinggalkan suaminya, itu yang diopeni oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, jangan kita mengeneralisir ayat-ayat Allah, jangan kita mengambil memotong-motong ayat Allah untuk kepentingan pribadi kita. Untuk kepentingan sahabat kita, untuk kepentingan daripada tujuan maksud kita untuk menggapai satu misi agar sukses. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa